Menemani santai siang kalian saat ini Persahabat Bang Min akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan Lesti dan Riz Dibila Ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial Dari Indosiar, Persahabatnya karena ada sebuah kabar info Ini 10 hari lagi info kemarin Dan tinggal 9 hari lagi Untuk info hari ini persahabat Jangan sampai lupa saksikan acara Kemeriahan HUT Indosiarian yang ke-27 Bersama artis top serta papan atas tanah air hanya di Indosiar. Wow, mudah-mudahan acara hari ulang tahun ke-27 Indosiar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin, ya Robbal 'Alamin. Dan untuk selanjutnya juga persahabat ya Info penting kita dapatkan juga dari Ibu Harsiwi Ahmad Karena tanggal 8 jangan sampai lupa Kita menyaksikan acara launchingnya BBL Perdana di Indosiar Untuk sahabat dan para lesa lovers dimanapun Anda berada Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Untuk menyaksikan launching Perdana BBL di Indosiar Tinggal 6 hari lagi persahabat ya, kita kompak sama-sama melihat, menyaksikan perdana BBL di Indonesia. Yuk mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid dan dukungan, support dan doa selalu banyak untuk Lesti, Rizky Bilar dan BBL. Ini diinfokan resmi oleh Ibu Harsiwi Ahmad persahabat ya ketika berkunjung ke rumahnya kakak Rizky Bilar dan dedek Lesti Kiciora. Dan selanjutnya persahabat ya, di sini juga kita mendapatkan Tentunya kabar spesial banget dalam episode terbaru Cinta Abadi Leslar hari ini Sudah tayang persahabat ya, Masya Allah banget Luar biasa memang yang membuat kita terharu menangis Tentunya melihat Lesti Kejora Rizky pilar Perhatikan persahabat ya Diunggah kembali oleh akun Lesti pilar Team Ada kalimat gasen juga yang dituliskan Masya Allah, ikutan mewek memang menjadi orang tua itu berat. Kita tentunya sontak banget terharu menangis ikutan mewek. Leslie Kejora menyampaikan, memang menjadi orang tua itu berat. Part Ini yang tentunya semua ikut menangis. Kita lihat juga keunggahan berikutnya: persahabat yang di awal aja, di part awal persahabat ya, ketika detik-detik -ketik lahiran BBL. Ini membuat kita tentunya dibuat menangis persahabat Dan di part awal, baru di awal saja sudah dibuat nangis Tentunya memang luar biasa banget kesayangan kita Ini eksklusif setelah BBL lahir Anak dari Rizky Milar dan Lesti Kejuara Sungguh luar biasa pengorbanan Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan Amin Momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Unscorv ofisial ada kalimat kesan yang dituliskan masya allah baru di awal sudah bikin mewek semoga cinta kalian abadi dan sejati selamanya jadat amin ya robel alamin masya allah tentunya doa baiknya kita aminkan mudah-mudahan terkabul dan dijabat semoga saja rumah tangga les teriskim jelas langgen dan cinta mereka tentunya sejati dan abadi amin dan selanjutnya kita lihat ke momen berikutnya. Wow, bersahabat ya! Tentunya pastinya kalian bahagia banget. persahabat di sini Kakak Pilar lagi gendong BBL, dan tentu menyebutkan kalimat "Abang jangan nangis". Tentu kita. Sudah tahu info persahabat ya Panggilan buat BBL itu adalah Abang, Masya Allah gemes banget ya Duga kembali momen ini Oleh akun Rossi Anuska Leslar24 Banyak komentar, banyak tanggapan yang diberikan Dari akun sahabat Leslar yakni dari akun Seni Anuska delapan 883 alama Ke rumah masih baik Dibilang abang, tanda-tanda katanya tuh, ahaha ada juga komentar lain diberikan dari akun lilis Lilis.Ras Masih baik jadi abang dong Bunda, dedek, kuat ya de, Abang dong dipanggilnya katanya tuh dan Tentunya fix banget ya Kita mendengar langsung dari kakak Rizky Bilar BBL tentunya dipanggil abang Temus banget, musuhnya mudah-mudahan BBL menjadi anak yang kuat, anak yang hebat Dan membanggakan semua banyak orang Amin Selanjutnya ada sebuah postingan juga spesial banget ya Membuat kita terharu bahagia juga Ketika tentunya Les Rizky Bilar ini salawatin BBL ya Masya Allah bahagianya mempunyai idola yang sangat luar biasa mencontohkan kebaikan Momen ini pun diunggah kembali oleh akun leslar23.official Perhatikan juga di kalimat yang dituliskan lewat caption selawat buat BBL, pasti BBL tenang banget disalawatin bunda sama papanya Gak kuat nangis di part ini persahabat ya Masya Allah Tentunya menyuguhkan kebahagiaan pelajaran Dan tentunya vitamin-vitamin bahagia Langsung oleh Lestiris Ipilar dalam acara serial Cinta Abadi Leslar Tetap Lestirah ya, bersamaku Dan sudah dipastikan persahabat ya beneran Abang L bukan abang timnas ke positifan kita tadi malam patah pagi ini, sudah tentu bersahabat ya, kita diseluruhkan kabar-kabar baik dan kabar bahagia kita doakan saja mudah-mudahan rumah tanggal lestari biar selalu bahagia dan diberikan pelindungan amin, kita masih menunggu kejutan, kabar baik, kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana kita stay tune dan pantunin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan turma hangat selanjutnya ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang minucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh